yang pakai insulin sudah dosisnya tipis tapi sekarang terkontrol ya. Jadi kita harus cari tahu ini ya? apa nih? Apakah karena masalah patuhannya, gitu ya? Apakah karena masalah ternyata diabetesnya belum biasa, luar mempengaruhi seperti itu ya? Padahal kita tahu kalau gula darahnya tinggi banget, ya? itu sangat mempengaruhi konflikasinya dan apa masalah, pikiran gitu. masalah, dan sebagainya saya pernah tentang di tempat lainnya nah, ya. semoga hari ini dengan kehadiran gitu ya. dan ya, memang tidak kencing manis. Nah, kalau saya kali ini tidak suka, manis manis. Nah, ya. dokter semoga nanti dokter Supra bisa jelas pemaparannya bisa memahami dengan baik dengan waktu yang gitu ya. Mungkin waktu yang bisa saya terima eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Eh, saya berganti. saya juga dan mengenal ya yeah. <laughs> uh, jadi terima kasih banyak. Yes. Jadi hari ini kita nanti akan lebih banyak sharing, makanya tentang uh, pengalaman-pengalaman teman-teman di lapangan Karena kita uh, banyak sekali menemui teman-teman, uh, apa pasien-pasien diabetes dan itu di, uh, tidak hanya di rumah sakit, kita tapi juga di puskesmas gitu, bagaimana kita menangani ya, uh, kalau kita ketemu gitu, pasukan yang Anda sulit, gitu, nanti kita bisa sharing di sini Ya, kita mulai aja ya, jadi nantinya mengenai Anda, kebanyakan terapi insulin pada pasien di BN32 nah, <tuh> saya mulai dari permasalahan diabetes in ya di Indonesia ini ternyata dari riset test tahun 2018 prevalensi BN di Indonesia itu kurang lebih 10,9% ya dari tahun 2013 ya itu sekitar persen meningkat kurang lebih 2% persen, ya. 5 tahun kemudian jadi 8,5% pada tahun 2016, lalu meningkat lagi 2018, jadi 18,9%. Nah, ada apa ini? Kenapa ini? Satu kan? karena apakah dari compliance, dari hidup, atau memang karena e, tingkat usia geriatrik itu bertambah? Karena kita tahu ya, pasien-pasien diabetes itu, terutama tipe 1, biasanya dia secara patogenesis berhubungan dengan e, resistensi insulin. Berbeda dengan DM tipe 1, kalau DM tipe 1 kan memang ada kerusakan pada sel beta pankreas. Berbeda kalau dengan DM tipe 2, biasanya ada resistensi. Nah, resistensi insulin ini biasanya berhubungan dengan usia. Semakin tinggi usianya, maka semakin resistenlah tubuh eh, eh, apa insulin di dalam darah, ya. diabetes mellitus tipe 2 di Indonesia belum mencapai target terapi kurang lebih 70% kita bisa bayangin ya 70% yang sudah di diagnosis DM ternyata tidak mencapai target terapi nah ini nanti kita akan membahas akan di belakang uh, goal goal atau kontrol berikadik yang seperti apa yang diharapkan terutama oleh kita tenaga medis pada pasien-pasien yang sudah di diagnosis sebagai DM di kedua nah ini yang perlu kita perhatikan seperti yang berdaya tadi sampaikan bahwa DM yang tidak terkontrol maka dia akan mengakibatkan tingginya komplikasi atau morbiditas bahkan fatalitas komplikasi di sini kita tahu ya belum belajar waktu di FK itu <tuk> Nah itu ada yang namanya mikro dan makro anemia Mikro -aneopati itu masing-masing ada tiga. Mikro itu tiga, makro itu tiga. Jadi simpel aja. Kalau mikro itu yang kecil-kecil sih. pembuluh darahnya yang bermasalah atau yang sudah dalam kondisi mati. Sila itu ya. Pati, itu kan mati sudah tidak berfungsi. Nah itu apa saja seperti apa? Neuropati. Ya, biasanya pasien-pasien datang dengan keluhan kebas-kebas atau panas pada ujung-ujung jari. Biasanya ujung jari tanah atau ujung jari kaki Karena e, biasanya banyak sekali katula katula, ya. Jadi pada pasien-pasien ini -pasien biasanya akan terjadi neuropati. Yang kedua, retinopati. Ya. Yang ketiga, nekropti atau yang masalah pada ginjal. Nah ya, itu nanti primernya banyak sekali loh. untuk yang retinopati neuropati ataupun neuropati Nah, terus yang untuk makroaneopati Seperti apa? Satu, kinegistroke ya? Atau yang disebut dengan serabitofaskelarisis Yang kedua, masalah jantung Misalkan, seperti jantung koronel, ya, Biasanya serangan jantung Nah, itu tidak termasuk komplikasi dari DM Dan yang, yang terakhir adalah PAD, Peripheral Arterial Mises Atau yang biasanya kita temukan Pasien-pasien Udah tua gitu ya, terus tau-tau Apa? kaki ternyata udah Gak gitu Nah itu disebut dengan TAD Territoral Arterial Basis jadi buka basah, yang tidak sembuh-sembuh Biasanya hanya pernah apa? Kena kaku, bisa gitu ya Atau pernah e, beling gitu, tau-tau sudah borokan gitu ya Membusuk bau, nah, itu disebut dengan TAD Itu kan langsung Makroangiopati, complication dari DM. Nah, ini amputasi itu termasuk komplikasi dari yang CLB, ya, CLB, ya, terus komplikasi mikrofaskular dari ya, retinopati, neuropati, dan nesotati. Ekstraksi katarak, parah punya retinopati, gagal jantung, kofenotan, dan stroke. Ternyata penurunan Hb, sampai 1%. Ia dapat mengurangi sebesar 43% amputasi ya. Nah, jadi ini, Kalau teman-teman kita disini alhamdulillah ya Istilahnya di Pagumatan-Papuas Kita sudah punya HDS-1C Jadi artinya kita bisa kontrol Itu sebenarnya tidak menjadi salah satu Sebagai pengendalian DM, Tapi itu menjadi salah satu syarat Artinya kita bisa melihat HDS-1C Itu ya, untuk melihat uh, apa? gula darah dalam 3 bulan terakhir nah jadi kalau misalkan pasien datang dokter saya sudah suntik insulin rutin dong tiap hari ternyata biasa kejahatnya 14 ya jadi itu dapat objektif kita istilah ini kita gali lagi dari anamnesis oh iya, iya dong kadang-kadang sih saya sedikit kadang-kadang muda atau dosisnya misalkan 10 unit 15 persen Depan yang tidak terajud di 350 untuk kerabat bulan darah harian. Nah ini ya, jadi kalau dilihat dari berbagai macam uh, apa namanya obat, kita sebutnya obat, ini diberikan oral itu bisa dari TzD, metronid, sulfonylurea, GLT2, GLT1 banyak sekali obat oke dan masuk insulin, ternyata insulin ini dapat membuat paling efektif, ya menurunkan glukosa darah. Jadi kalau misalkan ada yang bertanya, dong, saya dapat pasien nih nggak ya? Satu saya di atas 7,5 gitu ya? Boleh nggak tuh? Saya langsung pakai insulin, boleh? Silakan, nggak apa-apa, gitu ya? Jadi as, soon as possible kita sudah eh, ter, apa pasien sudah kita yang masih sebagai diabetes, boleh kita berikan terapi insulin dulu itu nanti kita lihat ya nanti ada konsensus tahun 2015 yang terbaru 2019, tapi tapi e, secara ini tidak ada perubahan yang berakar. Oke okay, saya agak jangan sedang hamil juga <gainan> <gainan> nafasnya agak ini ya, ya insulin yang paling bagus. Nah inisiasi insulin yang tepat waktu penting untuk mengurangi beban komplikasi diabetes. Ya. Ternyata ini 52 persen penderita diabetes memiliki komplikasi saat di Pasien yang datang dok saya berjineng, dok saya tersentak, dok saya kaki saya panas, dok saya nggak bisa tidur, itu sudah komplikasi, ya? komplikasi komplikasi mikroangiopati. Ya? dua dari tiga pasien yang komplikasi tidak mencapai kontrol Sama seperti soal yang bahwa ternyata 70 yang sudah terdiagnosis DM tidak mencapai kontrol klinis yang baik. Nah, ini yang uh, poin yang sangat penting ya buat teman-teman sejawat di SKPP kelas satu menyadari kementes dan kementdri menyadari pentingnya mengelola diabetes sudah DM masuk dalam SKM SPM bidang kesehatan. Banyak sekali poin-poinnya. Saya kasih poin yang di di ya, karyawan peluang ini melakukan tunjukan ke MRKL ya, tingkat lain untuk penyebaran komplikasi jadi kalau teman-teman uh, masih jawab di di AIS, tetapnya kita satu uh, kekuatan dari kekuatan dari diagnosis DM tidak hanya DM semua penyakit adalah anamnesis ya 80% kekuatan dalam penerjakan diagnosis adalah uh, apa, anamnesis, jadi harus, harus dilakukan analisis yang detail, yang terinci ya. e, terutama tentang, e, apa namanya, dalam mengadakan diagnosis kalau dulu saya tak pernah percaya obat itu susah untuk mengobati itu susah ternyata setelah saya belajar, ternyata setelah saya sekolah ternyata benar, meng-diagnosis itu paling susah kalau ya. mengobati itu tidak pasti, diagnosisnya A, obatnya A yang naksisnya B, obat niatik. gitu. yang paling susah itu kayak sekarang ini ini beneran kawasan gak ya ya kan, biasanya datang cuma di hari ini atau misalnya datang cuma naksu-naks naksu makan gak ada ya, penemoni juga gak jelas kaktif kaktif negatif kotak juga disahat main pilih kan jadinya ya, jadi pengalaman dan tetap di karena mesej itu penting akhirnya setelah di sweat lakukan apa KIE untuk masuk ruang isu APS bingung kan gitu kan? Ya. Nah jadi penting sekali untuk teman-teman sejawat di puskesmas gitu ya di daerah-daerah untuk melakukan analisis yang dalam Nah ini paragraf yang perlu nomor satu tahun 2012 ya jadi rujukan ini mungkin teman-teman semua sudah pada tahap, ya, sudah pada mengerti bahwa ya, apa namanya uh, sistem digital, seperti ini bahwa tingkat satu FKTP ini adalah teman-teman di klinik uh, atau di puskesmas, lalu nanti ketika tidak mampu artinya tidak mampu uh, secara kompetensi ataupun secara fasilitas untuk melakukan uh, pengobatan atau terapi pada pasien maka di Eh, apa namanya, dirujuk ke tingkat 2 ya, setelah so, nanti di tingkat 2 biasanya akan bertemu dengan kami gitu ya bertemu dengan eh, si termis, di disini, ketika kami rasa kami tidak mampu secara kompetensi dan fasilitas maka akan naik ke fasilitas 3 biasanya adalah tipe B atau tipe A ya tuh, eh, nah, ini kriteria yang kita sabur dari untuk, uh, pada saat di untuk pada pasien-pasien diabetes um, ini terus ini mungkin kurang besar ya nanti saya akan jelaskan sedikit. Ini sebenarnya adalah koin yang paling utuh secara teori dan penanganan BM itu paling penting. Kenapa kan semua bisa buka nanti di perkemien tahun 2019 sudah disediakan di websitenya Perkeni di situ dalam bentuk copyright right ya di situ bisa dilihat apa saja obat-obatan yang bisa diberikan terutama pada fase tingkat satu. Nah, di sini kalau dilihat ya pengobatan atau kata yang paling penting pada, pada kendali dari KDM adalah modifikasi gaya hidup. Ini, ini paling pertama nomor satu. Saya dulu punya konsilent di KDM. Beliau itu sangat Trik sekali. Sebelum pasien ketemu beliau, ketemu kita dulu Kita harus tahu beliau itu pasien itu makan Pre-fall diet tiga hari kebelakang Dari pagi, siang, sore, malam Bahkan sampai senangnya pun ditulis Kita disuruh menghitung kalorinya Maka misalnya masang tangan pisang goreng Itu terdiri dari minyak sama pisang Isinya berapa kalori, minyaknya berapa kalori dihitung. Misalkan makan siang, nasinya berapa kalori, lauknya berapa, sayur buahnya berapa kalori, gitu. Terus itu nanti dihitung berapa kalori, lalu nanti kebutuhan kalori basalnya pasien itu itu berapa. Jadi misalkan dia laki-laki atau perempuan, lalu misalkan usianya berapa, berat badannya. Terus stress metaboliknya ada nggak? Artinya dia dalam kondisi infeksi Atau dalam kondisi sehat Apakah dia terus berat badannya? Obesitas overweightkah, Overweight -nya? Underweight atau normal? Itu dihitung semua Jadi sebelum ketemu beliau itu Kita udah punya catatan satu lembar bolak dari. Bitu, ya Mulai dari kebutuhan basal kalorinya apa ada daya tiga hari sebelumnya ya Sampai penggunaan insulin dan aktivitas fisik karena segitu pentingnya modifikasi gaya hidup Tuh ya Se Segitu pentingnya modifikasi gaya hidup Nah, ketika gaya hidup ini Artinya sudah tidak berhasil Biasanya um, cuma bisa segini itu Saya nggak bisa istilahnya harus hidupnya sangat-sangat banget Ya, ya udah, nggak apa-apa Kita bantu nih, pakai obat Nah, di sini ada syarat kalau HbA1C nya kurang dari tiga setengah, kalau kambia satu ciri yang kurang dari tiga setengah, kita masih bisa menggunakan monoterapi, dual terapi atau triple terapi. Nah, monoterapi ini kita menggunakannya obat obat kita kami, oral, ya yang teman-teman biasa sering gunakan metformin, terus sulfonil urea dalam hal ini di metirit, ya, terus di ya biasanya kita di sini ada semacam kayak kuzi apa kode Klub kayak gitu klinis nah terus ada juga DTP4 di DTP4 atau GLP1, SGLP2 banyak sekali ya nanti masing-masingnya ini biasanya nanti tergantung kita lihat kondisi pasien contoh misalkan pasiennya uh, terus gitu ya pasiennya terus banget nah. nah terus kita mau pastinya hormon Nah, kita harus lihat juga metformin yang salah satunya e, bisa menurunkan berat badan misalnya. Nah, jadi lebih baik digunakan tanda yang, ya yang e, overweight atau obesitas gitu. Jadi, dia, e, teman saya dulu pernah pakai metformin untuk okay, dengan obesitas sentral Dia pakai metformin padahal dua darinya bagus, terus dia turus benar-benar kurus, -benar kita gitu. coba, artinya ya. tidak oke kita setel lagi, jadi digunakan untuk diet, ya, ya itu sih aja niat, artinya ee, ternyata penampilan bisa pingin bisa kok, ya, jadi juga diperhatikan, kalau misalkan apa, eee, kayak suppone urea, yang hipokimiknya efeknya juga sangat tinggi, ya kan? tinggi sekali, ada pasien-pasien DM menambah suppone urea biasanya datang dengan tuhan tidak sadar ternyata habis minum di bib Nah hati-hati pada pasien yang sedentuhan, geriatri, ya. atau dia makannya nggak bagus gitu. Makannya sedikit, hati-hati resiko situasi Nah tapi ada yang yang terbaru baru kayak SGLT2 ya sglt 2 gitu. Dia kerjanya di urin. Jadi dia kerjanya di ginjal. Kita tahu ya bahwa Glukosa itu tidak hanya diserap di hati, misalkan glukoneukinesis tapi juga dia e, diserapnya di ginjal gitu. Nah, dia kerjanya di tubulus, e, apa namanya, proksimal Jadi 90% gula itu yang masuk ke ginjal akan diserap kembali Nah, kerjanya SGL, itu inhibitor adalah yang gula yang harusnya diserap itu di dihambat gitu jadi dibuang lewat urin. Tapi resikonya adalah dehidrasi, ya, gak? ya dehidrasi dari infeksi saluran kemih. Biasanya pada perempuan lebih banyak terjadi ISK dan hati-hati terjadi ketoasidosis, ya karena dehidrasi kencing terus kencing terus terjadi dehidrasi terjadi KAD Nah itu juga yang perlu kita perhatikan pada krisis-krisis hiperglikemik ya. Saya nggak tahu deh, minggu ini saya banyak banget dapat konsumen UGD, ada 3 sampai empat pasien datang dengan ada berat. Benar, RL 40 plus small, gula darah sampai ya, ternyata infeksi berat ada di daerah poli di sini di belakang, masih muda padahal 36 tahun, 40 tahun, deh. Apa yang salah, ya? Apakah ada masyarakatnya, komplian sih atau apa? Okay. Tapi ambilnya 99 survive. Itulah. Walau well, awalnya menakutkan tuh kita melihat ya krisis perkelahian nih. Tapi insyaallah 90 sampai 99 biasanya pas dengan krisis perkelahian ini terutama maka adik bisa survive. Oke. Okay. Okay. Nah terus nanti kalau misalkan nih ternyata dengan metode tidak tidak cium tidak mencapai target di maka eh, dalam tiga bulan ya dalam tiga bulan tidak achieve sudah modifikasi gaya hidup ya aktivitas fisik juga udah monoterapi padahal dalam tiga bulan gula darahnya masih tinggi nah disebut DM tapi saya belum jelasin di depan ya disebut DM atau diabetes kalau nih, gula darah puasa lebih dari 126 dua atau gula darah dua jam setelah makan lebih dari 200. atau gula darah selaku lebih dari 200 dengan gejala klinis eh, maaf gejala klasik gejala klasiknya apa poli diet poli hipsi poliuri banyak makan banyak minum banyak pipis itu harus ditanyakan ke pasien ya atau kalau misalkan kita fasilitas tersedia HBA 1 C tapi hati-hati hba 1 itu tidak semua kondisi bisa dicerit Pasien dengan Hb rendah itu tidak bisa Namanya juga HbA1c Dia terikat dengan hemoglobin ya, Kalau hemoglobinnya rendah maka HbA1cnya juga rendah Tuck offnya Hb itu paling tidak 10 ya, Baru bisa kita lakukan pemeriksaan HbA1c dia ternyata ada cancer itu juga berpengaruh atau oh ternyata ada kelainan darah itu juga berpengaruh oh atau dia sebelumnya aktif temu juga berpengaruh jadi hati-hati e, pemeriksaan kebiasaan GC harus memperhatikan hal-hal yang menjadi catatan ya sebenarnya dia tinggi tapi karena HB nya rendah atau dia menggunakan yang low ternyata terbacanya rendah terus ternyata tinggi jadi ada hal-hal yang memang harus kita perhatikan ketika kita melakukan pemeriksaan pada satu Nah, itu tadi ya cara-cara kalau -cara, cara kita sebut sebagai diabetes mellitus. Lalu setelah tidak berhasil dengan solo maka kita lanjuti dual terapi. Dual terapi ini kita bisa menggunakan dua OHO, ya, dua obat diberikan di orang atau satu OHO dengan satu insulin basal. Ya tergantung tergantung ter, apa ketersediaan dan juga tergantung dari biaya biasanya gitu ya. Nah kalau misalkan dua terapi nggak bisa masih ini di atas tujuh boleh pakai triple terapi. Triple terapi boleh tiga oho biasanya kita biasa kita kasih tiga macam atau tiga macam obat oral atau misalkan kombinasi dengan insulin boleh. Nah kalau di atas 9 Dok saya ketemunya nih habis uh, pasien saya namanya si 1A1C misalnya ada pasien 1A1C 9 boleh enggak langsung insulin boleh. ya boleh pakai insulin yang basal eh uh, ditambah dengan prandial ya atau uh, intensifikasi bolus boleh eh nah, uh, disebut jadi insulin itu pada dasarnya sebenarnya secara garis besar itu ada dua ya ada insulin basal dan ada insulin prandial. Insulin basal itu adalah insulin yang mengatur gula darah ketika puasa. Ya, minimal puasa itu 8 jam. Tapi kalau yang prandial itu adalah insulin yang mengatur ketika kita makan, gitu. E, kayak misalkan yang gitu ya. Laforapid ya, dia uh, apa namanya? mengatur insulin ketika makan. Makanya diberikan biasanya 2 sampai tiga kali berbeda misalkan kayak yang diberikan malam hari yang isinya insulinnya long long acting atau panjang gitu ya bisa sampai dua belas jam nah itu biasanya untuk uh, insulin apa namanya gula darah yang puasa gitu dan biasanya cukup diberikan hanya satu kali karena kerjanya panjang berbeda dengan yang orale yang diberikan dua tiga kali karena kerjanya pendek, 4 jam sampai 6 jam ya. Nah ini tadi korelasi sama di asapi bisa nanti dibaca aja artinya kalau sudah di atas 9 di atas 9 itu kira-kira gula -kira dalam harganya ini sekitar 212 ya 212 kalau sama ya kira-kira di antara ini di antara satu sampai satu kalau kebanyakan kita datang di atas 10 nih datang direct sih di atas sepuluh pasti di atas dua ya nah jadi kalau kapan kriteria kita tunjuk ya dari teman-teman HPT k 1, nah, ya dengan komplikasi gitu ya sudah jelas aplikasi mikro ataupun makronyelapi dan yang kedua adalah pasien dengan kontrol gula darah yang buruk, jika biasa 1 c lebih dari 7 ataupun dengan HbA1c nah, lebih dari 9 dan segera untuk mendapatkan terapi insulin dan juga dengan infeksi yang berat. Ya. Nah, ini perbedaannya ya. Jika langsung diberikan insulin atau eh, dengan modifikasi eh, kombinasi satu, dua ataupun tiga obat atau anti diabetik ternyata untuk apa stabilisasi gula darah lebih bagus ketika menggunakan insulin jadi seperti yang saya utarakan di awal bahwa ketika memang mau menggunakan insulin uh, asim as possible, sangat baik nah, kalau sana terkini rujukan balik ya ke FKTP nah disini dari BPJS sendiri memang uh, untuk kriteria stabilnya banyak nih ya satu, gula darahnya terkontrol Terkontrolnya gula darah kuasa 80 sampai 130, Atau gula darah 2 jam setelah makan 180 Kurang dari 180 Atau HbA1c-nya kurang dari sama dengan 7% Nah selain indikator gula darah Kita juga harus periksa yang lain Misalkan tekanan darah Tekanan darah tidak boleh di atas 140 per 90 pada kasus-kasus yang dengan kardiovaskular skolar, uh, cut off point adalah 130/90 atau juga dengan LDL trigliserid ya, terutama sih di sini adalah trigliserin tidak boleh lebih dari 150 dan LDL tidak boleh lebih dari 100. Atau yang sudah memiliki penyakit penyakit koroner tidak boleh lebih dari 70 untuk LDL. itu ya. Jadi syarat-syarat ini yang sebaiknya terpenuhi ketika kita ingin e, merujuk balik ke, ke FKTP tingkat 1 Nah di sini ada lagi ketentuan lanjutan ya reset FKTP bahwa perubahan atau penggantian obat hanya dilakukan oleh dokter spesialis atau sub spesialis e, dalam hal ini adalah dokter di fasilitas kita lanjut Dokter FKPK mengajukan resep ya dari dokter spesialis atau sub spesialis dan ini juga bisa didapat ya di apotik atau farmasi yang sudah bekerja sama dengan BPJS. Kebanyakan begitu. E, saya herannya begini, jadi pasien udah tiga bulan kita PRD kan, tiga bulan kemudian datang dengan dosis yang sama, habis 1 cicinya tiga bulan. Saya bingung. jadi seperti itu. Ini siapa yang ini ya? Gitu. Artinya gini Teman-teman uh, pasti gak akan berani ya Untuk ubah-ubah tik Apa dosis gitu Nah Alhamdulillah uh, nih Berlaku 1 April 2020 ternyata Bahwa dokter di fase ke-1 Bisa melakukan penyesuaian dosis Sama 20 bulan per hari Untuk semua jenis insulin. Artinya Teman-teman di Fase ke-1 uh, Punya punya hak untuk mengubah ya karena yang lebih dekat atau bisa taci langsung ke pasien adalah teman-teman di fase uh, satu. Gitu. Nah, kenapa sih nggak boleh 20 puluh, Ya dulu saya diajarin begini, insulinnya kita beda ya, kan ada DR tipe satu, kita dua, gestational dan DR tipe lain. Kita bicara satu dan 2 Tipe satu itu benar-benar dia nggak bisa menghasilkan insulin, artinya sih gak bisa, mau gak mau dia harus dan, tuh, pakai insulin dari luar berbeda dengan diantik penular kan? dia karena resistensi artinya INO dia bisa menghasilkan produksinya seperti ini gitu, bisa menghasilkan, tapi produksinya tidak seperti ketika dia normal artinya dia masih bisa menghasilkan gitu ya. jadi kita gak boleh jor-joran langsung tinggi kalau dari teori itu adalah Insulinnya kita, insulin tubuh normal itu bisa menyelesaikan 60 unit per hari 60 unit. Kalau ada yang memberikan misalkan nih malunya 20 unit. Eh, yang tiga kali seharinya, misalnya 20 unit, 20 unit, 20 unit, 20 unit, berapa unit, 86 unit, Kalau saya 20 lukis Pasti akan tinggi terus 20 Percayalah Kenapa? Karena dia akan terjadi 20 Kau kulitnya ini nokturnal. Kau kulitnya pasiennya dilakukan ini. Ini tinggi ya, tapi kok kadarannya tidak pernah tercapai. Tanyalah ketika malam hari. normal gitu ya jadi ada ada jadi sebenarnya kalau kita untuk modifikasi ee, apa? dosis insulin itu sebenarnya yang paling utama adalah perhatikan gaya makannya pasien kapan dia makan porsi yang paling besar kapan dia malam senang ngemil apa enggak gitu ya nah itu yang kita ubah kadang kita ubah pola makan maka biasanya insulinnya mau usah gede-gede Insya Allah mulai dari bagus gitu. karena secara teori insulin normal kita ini insulin dalam tubuh pankreas itu menghasilkan 60 unit per hari kalau di atas 60 unit kita menggunakan insulin exogen itu udah sudah ini, sudah tidak rasional gitu ya nah pilihan insulin terbaru nah jadi ini. Teman-teman uh, banyak -teman ya tahu bahwa insulin itu ada yang kerjanya.